Apakah olah nafas bisa mengurangi nyeri setelah kemo? Oke, okay. diperluas pertanyaannya: apakah olah nafas bisa mengurangi nyeri? Oke, okay, kita bicara nyeri dulu. Nyeri itu apa sih? Peradangan. Apa sih peradangan itu? Inflamasi. Apa inflamasi? Peradangan. <guluh> Oke, okay. jadi orang itu mengalami nyeri karena ada peradangan. Kemo itu kan tubuh di dalam. ya. <tuh> Tapi sebenarnya sama dengan kita mengalami luka, ya, di kemo apalagi di kemoterapi sistem imun kan dibawa turun sampai ke bawah. Maka habis kemo itu kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan kotor, nggak boleh kena infeksi. Habis kemo nggak boleh nggak boleh divaksin dulu, karena habis dihajar dengan dengan uh, radiasi, baik itu dengan sistem sinar atau herbal. Nah, maka tubuhnya bisa nyeri semuanya, karena sistem imunnya dalam keadaan berkurang dan juga bisa-bisa luka bagian dalam ya atau misalnya di biopsi lalu dioperasi lalu di kemo sama itu saya mengalami luka bukan luka fisik yang kelihatan di luar nah itulah yang memicu nyeri ya nyeri karena ada peradangan nah apakah olah nafas bisa mengurangi bisa mengurangi bahkan hingga menyembuhkan oke maka kita bicara inflamasi dulu ketika terjadi inflamasi ya itu bisa karena ada luka lalu terjadi peradangan. Inflamasi bisa terjadi peradangan ini karena kurang oksigen. Ya, maka orang yang kemo, habis kemo, sebelum kemo banyak makan antioksidan. Kenapa? Karena antioksidan bisa mengurangi inflamasi. Tapi inflamasi bisa dipicu oleh adanya protein kompleks yang namanya interleukin 3, interleukin 6. Di mana ini muncul biasanya juga kalau stres marah, kecewa, kepahitan, ketemu anjing dan sebagainya, ya itu memicu inflamasi. Nah, sekarang apa atau antiinflamasi yang melawan inflamasi, ya, ya oksigen, antioksidan, tapi ada protein kompleks. Jadi kalau interleukin 36 itu memicu inflamasi, maka ada protein kompleks, ya. Hormon enzim yang bernama hormon yang bernama interlekin 10 Nah, menariknya waktu kita olah nafas interlekin 10 itu naik. Anda mau penjelasan yang lebih detail pakai grafiknya, pakai gambarnya, maka di modul yang berjudul viêm hof dan inflamasi itu waktu workshop sekali lagi ya itu saya udah siapin YouTube-nya ada dokter, ada researcher, ada profesor, ada rumah sakit yang meneliti olah nafas. Lalu habis olah nafas ini, darahnya diambil sebelum dan sesudahnya, dimonitor di dimonitor pH darahnya, bukan urin. Ya, kalau yang John Kabat-Sin, sebelum sesudahnya, otaknya di-scanning MRI. Nah, gambar-gambar hasil ronsennya, hasil M, itu yang saya munculkan di workshop. Makanya kalau workshop itu lebih detail. Ya, nah Olah nafas, apalagi Vimpov 2, Ya, itu naikin interlekin luar biasa, maka nyeri hilang. Ya, yang kanker pernah ada yang wa saya dua tiga orang, tapi banyak orang kanker tuh kan nggak mau kesaksiannya disebarkan ya, kalau nggak sebut nama masuk kesaksian dari anonim. Entar ada yang komplain lagi, ini ngarang atau <laughs> ngarang kan dosa. <laughs> tapi ada jangan dikasih dulu pak, orang takut juga kadang mau ngeluk saksian ntar kabur gimana. <laughs> harus berani udah yakin gak kamu. itu nanti kalau kamu kan gak enak ya sudah jaga di pos dulu gitu ya tapi bicara inflamasi maka inflamasi itu bukan hanya kanker ya orang sakit lutut itu kan inflamasi peradangan ya sakit pinggang peradangan di sendi sendinya lutut ya sakit lutut itu peradangan peradangannya hebat sakitnya hebat kalau misalnya tulangnya keropos kan belum terasa tulang terasa tulangnya mulai keropos Lalu ada mulai luka. Nah, ketika terasa sakit itu kan karena sudah peradangan, tulang kropos mah gak rasa apa-apa. Begitu patah baru rasa, karena tulang kan enggak ada sarafnya, ya, kemarin ada yang kesaksian sembuh dari tulang juga ada yang komen. Ini tulang kan enggak bisa ngerasain, betul tulang enggak bisa ngerasain. Tapi karena tulangnya kropos, lalu mulai ada peradangan di sekitarnya, atau kalau gara kroposnya itu tulangnya ada yang lepas sedikit, luka sedikit ya. Tapi gara-gara luka sedikitnya tadi, itu membuat luka dagingnya, sekitarnya, ya luar dari peradangan, nah mulai rasa sakit. Nah Maka kalau yang enggak mau cari orang lain, ya istri saya sendiri. Pertama, mertua saya. Mertua saya peradangan sendi dengkul. ya Memang ada tambah dengan masalah tulang. Waktu itu belum kenal olah nafas. Operasi, 170 juta. Sakit yang kedua, dengkul lagi, enggak mau operasi dah mencoba terapi oson, Sembuh juga? Ya, ozon kan oksigen murni. Mertua saya yang sakit lutut. Ternyata paman tantenya juga banyak. Lah, lalu anak mertua saya. <laughs> Siapa tuh anak mertua saya? Ya istri saya. Sakit lutut juga, peradangan. Itu nyeri, nyeri itu inflamasi, itu peradangan. Sebabnya macam-macam. Ya kan, bisa kurang antioksidan, bisa banyak interlegin 3,6, kekurangan interlegin 10, bisa ada luka. Lalu ya yakin ke dokter ke rumah sakit, di scanning, uh, di MRI dan ronsen kelihatan menikusnya robek. Ya dokter bilang operasi. Saya bilang sama istri, suaminya guru olah oh nafas masuk operasi. <laughs> Anak saya, dua di Singapura. Anak saya kan juga, mereka dari kelas 3 SMP, dapat beasiswa semuanya, sampai lulus kuliah. Delapan tahun sekolah gratis, asrama gratis, bahkan tiap bulan dibayar 1.200 dolar. Gimana dari kelas 1 SD, ranking satu terus. Mereka orang-orang pinter. Tapi orang-orang pinter kan kadang-kadang malah nggak percaya sama olah nafas. Anak saya, udah dioperasi aja. Papa tuh kenapa sih? Nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Mama operasi dah gitu. kalau memang nggak punya duit, aku yang bayarin. <laughs> Punyalah, masa memang papa habis bangkrut, perut, tapi gak, bukannya nggak punya duit, ada gitu ya. Tapi kita coba dulu. Jangan coba-coba gitu ya. Nanti kalau mama tambah parah, Denger lagi mamanya pakai tongkat. Lihat fotonya di airport pakai kursi roda, aduh. Anak-anak makin galau aja. Tapi saya bilang sama istri. Secara teori, inflamasi bisa sembuh dengan orang nafas. Meniskus bisa diperbaiki dengan glucosamin. Kalau ada di kolong kaling, ya kita menghindari bener, bener yang namanya obat. Makan kolong kaling, olah nafas. Baru satu minggu dua minggu, udah nggak pakai tongkat. Lagi ngasih pinjang pinjang, karena jauh jago, tetap pakai tongkat. Tapi sempet kendor, bahkan pernah di luar kota, habis duduk, habis ceramah duduk, nggak bisa berdiri. Berdiri pun nggak bisa, sama panitia digotong kursinya masukin di kamar. Dan waktu itu saya tinggalkan istri saya di Mataram. Jadi kita pergi ngisi retret, berdua. Hari ketiga saya harus pindah ke kota ke Solo. Isti saya tinggal di Mataram. Lalu dia kasih tahu saya enggak bisa berdiri. Panitia angkat tiga laki-laki angkat sak kursi-kursinya dibawa ke kamar. Saya langsung kasih tahu dua jam sekali gimbok dua, dua jam sekali gimbok, Kalau bisa satu jam sekali. Kalau nggak ada masalah dengan paru-paru, nggak ada masalah dengan jantung, nggak berdebar-debar tiap jam. Itu sore-sore. Mau ke kamar mandi, dia duduk sambil digeser begini kakinya. Jadi dia geser kursi, geser kursi, geser kursi, untuk pergi pindah kamar. Untung kamar panitia ada connecting door. Kalau dia merangkak, tidur. Bangun tidur, berdiri. <laughs> Dalam satu malam. Dalam satu malam. Kalau pulang ke Jakarta, MRL lagi. Manuskosnya so robek. Saya tetap bilang. Kita coba ya. Tiap minggu, kalau kamu tidak bertambah sakitnya, kita nggak usah operasi tapi kalau bertambah sakit saya bukan pelit bukan enggak ikhlas tapi kita buktikan ya, kalau betul-betul kamu tidak tambah sakit ya membaik-membaik-membaik ya itu bulan kejadiannya bulan Juni sakit bulan Juli itu yang ke Mataram nggak bisa berdiri memang cukup panjang ya jadi Juli Agustus September Oktober November Desember 6 bulan ya tapi satu bulan lepas tongkat ya Lalu singkat cerita Desember kemarin itu tanpa sengaja ya kita dipaksa lari karena kita mau ke Medan waktu itu ceritanya eh maaf mau ke Singapura Singapura yang Medan dan yang ke Singapura kita boardingnya harusnya di gate dua belas dipindah 14 kita nggak dengar pengumuman begitu boarding Allah kita enggak bawa kabin tunggu aja habis begitu habis masih di itu nanti kita duduk kita ngantri lagi. Ya berdiri capek, udah tunggu aja sama duduk baru kita masuk. Tunggu panggilan terakhir sudah habis orangnya nggak ada kita pergi ke gate orang-orangnya bilang Pak pindah gate sudah bodoh dari tadi sekarang di gate empat waduh itu istri saya pertama kali lari udah ketinggalan lari dan saya pindah ke belakangnya malah bukan ke depannya tak lihat kok larinya nggak oleng gitu itu pertama kali lari karena tadinya kan takut. Ya, gimana mendiskus robek. Habis lalu sampai di pesawat sakit gak? nggak? Enggak sih, gitu. Saya masih banyak mikir. Biasanya malamnya baru sakit. Tapi <laughs> saya nggak ngomong. Bangun tidur tadi malam kamu sakit gak? nggak? Enggak sih. Berarti kamu udah sembuh nih. Kamu jalannya aja kemarin itu kayak jalan jalannya kayak masih hati-hati, takut keceklek gitu. Begitu lari kehilangan takutnya. Terus besoknya kan saya post di Instagram ya gimana anak-anak ngajak jalan-jalan ke bukit itu jalan kakinya sekitar sembilan kilo sebelas kilo kalau kita lihat rutenya janganlah 11 kilo kasihan mama baru aja sembuh gitu ya cari yang 4 kilo gitu kita sampai ke 4 kilo namanya ke top uh, top three bridge gitu itu 4 kilo kita pikir di situ itu ada tempat bisa ngambil panggil taksi atau grab ternyata enggak itu point of interest aja untuk ada taksi lagi 3,7 kilo lagi. Dapatlah 8 kilo. Jalan kakinya nanjak, turun, tangganya tinggi banget namanya bukit, Saudara. Setelah sampai di bukit ada jembatan yang melampaui di atas pohon begitu. Turun lagi tangga. Waduh, 8 kilo. Sakit enggak? Enggak sih. Malam nih pikir sakit. Besok paginya enggak tuh. Ah, yakin sembuh gitu ya. Itu nyeri tuh. Nah, waktu dulu nyeri pertama kali terutama pas nggak bisa berjalan bukan berjalan berdiri aja nggak bisa mau diangkat itu nyerinya luar biasa ya nggak pakai anti nyeri lo nggak pakai anti sakit loh. tarik wah. wah kalau mau lebih yakin pakai musik rohani kala Tuhan penyembuhku. udah itu mantep banget udah sembuh ya dari segi iman mencembuh Interlakin 10 naik, jadi apa? Apakah bisa mengurangi nyeri, bukan berkurang? Hilang ya, Anda praktek, Anda tahu ya? Anda praktek, Anda tahu, Anda praktekkan olah nafas. Kalau nggak ada selain kanker, nggak ada tambah lagi panjul apa jantung, ginjal, bimbo 2. tahan sekuatnya aja tadi ya? Wah, karena napas pelan-pelan relaksasi lebih lama. Kalau mencoba tahannya, pelan-pelan aja dari mulai 20 detik. Ya, karena habis kemo imun hmm. agak turun. Ya, hipoksianya jangan bawah-bawah. Paling nggak 92, 93, saturasi aja sudah hipoksia. Itu 20 detik mungkin udah sampai di situ. Ya, tarik lagi pelan-pelan. Kalau takut, takut-takut masih bimbang 2, ya udah. Anda water breathing aja, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tapi sebenarnya yang menaikkan interlegen 10, itu bimbang 2. yang pakai tahan nafas. Ya, oke. Okay. Saya tutupi cukup untuk soal nyeri.